Selamat datang di channel Story Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Antim. Film ini dibuka dengan narasi Salman Khan sebagai Rajvir. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang petani di India. Mereka dipaksa untuk menjual tanahnya. Setelah terjual, para petani ini harus bekerja sebagai buruh tani di tanahnya sendiri. Salah satunya adalah Ayu Sarma yang berperan sebagai Rahulia. Adalah anak seorang petani. Ayahnya juga telah menjual tanahnya, dan hidup sebagai petani di tanahnya sendiri, yang sekarang bukan miliknya lagi. Suatu hari, Tuan Tanah memukuli Ayah Rahulya. Rahul yang muak, menantang dan berjanji bahwa dia akan mendapatkan kembali tanahnya. Segera, keluarganya pindah ke Pune, di mana kedua ayah dan anak itu bekerja sebagai kuli di pasar sayur. Suatu hari, ketika preman lokal secara paksa memeras uang dari seorang lelaki tua, Rahulia memukuli mereka dan Rahul pun masuk penjara. Di sana, dia bertemu Nanya, seorang gangster kuat dengan backingan seorang MLA atau anggota DPR. Rahulia bekerja sama dengan Nanya setelah keluar dari penjara. Sementara itu, ia juga jatuh cinta pada Manda seorang penjual teh di pasar sayur Rahulia segera mendapatkan ketenaran setelah secara tidak sengaja membunuh wali kota Nanya menyelamatkan Rahulia lagi dari tuduhan polisi dengan mengarang pembunuhan itu sebagai bunuh diri dengan kesaksian palsu dari orang-orang yang hadir di sana waktu itu di pasar, ada sekelompok preman yang memborong sayuran dengan harga rendah lalu dengan ketenaran barunya, Rahulia tidak terima dan menghajar semua preman itu Lalu Rahulia mulai memecahkan masalah pedagang sayur, dengan menjanjikan bahwa dia akan membeli sayuran itu lebih tinggi dari harga saat ini. Meskipun dia dihormati oleh para pedagang, tapi ayahnya sama sekali tidak senang. Karena dia tahu, Rahulia adalah anggota di geng Nanya. Suatu hari, Pitya dan Daya mengadu kepada Nanya, bahwa mereka gagal mencaplok tanah milik guru Master Ji, yang merupakan guru Rahulia waktu di sekolah. Dengan berani Rahulia mengambil alih tugas tersebut dan menyelesaikan masalah tanah itu Dengan menembak Master Ji di depan keluarganya Lagi-lagi Nanya kembali menyelamatkan Rahulia dari tuduhan polisi Kini, Rahulia benar-benar tidak diakui oleh keluarganya Dan diusir dari rumahnya Karena beberapa kali membunuh seseorang bahkan gurunya sendiri Nanya mengundang Rahulia ke pesta ulang tahunnya Karena suatu masalah kecil, Rahulia membunuh Nanya di malam itu Inspektur Rajvir Singh, juga menyaksikan pembunuhan tersebut. Lalu Rajvir Singh mau menangkapnya. Tapi Rahulia tidak terima dan mengajak Inspektur Rajvir Singh bergelut satu lawan satu. Serta meminta untuk mencopot seragam polisinya. Lalu Rajvir pun memenuhi keinginan Rahul. Disitulah terjadi perkelahian antara Inspektur Rajvir Singh dan Rahul. Setelah itu Inspektur Rajvir membawanya dan menempatkan Rahulia di balik jeruji besi. Akan tetapi, setelah beberapa bulan... Dia keluar dengan jaminan. Rahulia sekarang adalah gangster kota, dan semua orang takut padanya. Suatu ketika, datang seorang anak yang mau bertemu Rahulia, dan anak itu meminta pekerjaan kepada Rahul karena anak itu mengaku tidak punya orang tua. Rahul merasa kasihan padanya, lalu Rahul merawat dan menyekolahkan anak itu. Rahul juga memberikan pendidikan yang terbaik agar kelak anak itu tidak menjadi seperti dirinya. Beberapa bulan berjalan, Rahul pun menganggap anak itu sebagai keluarganya sendiri, dan kini anak itu juga menjadi sebagian dari kehidupan Rahul. Sementara itu, Rajvir Singh merasa kasihan pada keluarga Rahul, yang terus-menerus memperingatkan Rahul, tentang konsekuensi serius jika melanggar hukum. Tetapi Rahul ia menutup telinga. Lalu Rajvir pun pasrah, dan memutuskan untuk membiarkan perang antar gangster terjadi dan mengadu domba antar gangster, supaya mereka membunuh satu sama lain. Yang suatu saat nanti, hanya akan ada satu gangster yang akan bertahan. Saat itulah Rajvir bisa mengakhiri pertempuran antar gangster ini. Setidaknya, begitulah pikiran Rajvir. Lalu perang sesama gangster pun terjadi. Mereka saling membunuh satu sama lain. Dan pada akhirnya anak buah Rahulia sudah terbunuh semua. Tinggallah Rahul seorang diri. Kini Rahul dikejar-kejar oleh gangster lain, Rahul pun lari menuju pasar di tempat ayahnya bekerja. Sambil lari, Rahul menelpon anak itu untuk membawa pistol dan mengantarkannya ke pasar. Segeralah anak itu naik angkot dan menuju pasar. Sesampainya Rahul di pasar, ayah Rahul melihat Rahul yang seorang diri dikejar-kejar gangster. Lalu ayah Rahul menelpon Inspektur Singh. Segeralah Singh menuju pasar. Setelah Rajvir Singh tiba di pasar, Rajvir pun langsung menghajar dan membunuh semua gangster itu. Kini tinggallah Rahul sendiri, dan Rahul pun mengakui kesalahannya, dan menyerahkan diri kepada polisi. Kemudian anak itu sudah berada di pasar, dan mau memberikan pistolnya kepada Rahul. Lalu Rahul bilang, aku sudah tidak butuh pistol itu lagi. Tiba-tiba anak itu mengarahkan pistolnya kepada Rahul, dan kemudian menembaknya. Rahul pun meninggal. Rupanya anak itu, anak dari Master G, yang dulu ayahnya dibunuh Rahul di depan orang banyak, dan di depan keluarganya sendiri. Saat itu juga anak itu berjanji akan membunuh Rahul, di tempat yang ramai, bahkan di depan keluarganya sendiri. Sekian dari cerita film ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru, juga terus dukung channel ini. Terima kasih.